Iya okay. yeah, cacing, ini bagus sih kayak ada batik-batiknya gitu kayak Indonesia bangun. Bangunku ini agak uh, kayak premium premium. Oh, ah yeah. ya premium kayak coklat, oke okay, gitu. Ini <menirlepaskan> udah <menirlepaskan> <menirlepaskan> <menirlepaskan> Oh Tapi <ini> enak banget. Kalau pangan disan. Oke, tetap tetap. Yang asin. Guys, welcome back to my channel, Hana Resila. Sekarang di meja ini sudah ada tiga hidangan rendang yang aku masak sendiri. Di sini dagingnya pakai daging nabati, ya guys. Gitu, nah, tiga rendang ini aku masak dengan tiga bumbu yang berbeda. Ada bumbu dari bambu, so, kita in Oke, okay. tiga bumbu ini aku dapat di supermarket tersedia di toko-toko terdekat anda ya. Dan di sini aku mau review tiga makanan olahan dari bumbu rendang cepat saji ini. Yang mana yang paling terfavorit? Di sini aku nggak cuma sendiri, aku mau ngajak Myvan Divan, fund, kameramen, dan ponakanku juga untuk nyobain. Makanan ini karena mereka berdua benar-benar belum pernah nyoba Masakan dari olahan tiga ini Kalau aku udah ya tadi aku pas waktu lagi Masakan aku nisip dikit Jadi nanti akan ada Skor dari 1 sampai 10 Untuk semua hidangan ini Kita panggil aja langsung Vira dan Ahmad Kejutan <laughs> Terkejut Wow, baunya sengerbak. Hmm, Jadi aku di sini punya, excuse me, excuse me. Ini ya kalian tahu ya ada tiga bumbu renang ya. Ini, ini. Dari packaging menurut kalian mana yang paling oke? Okay? Yang paling menarik untuk dicoba? Kalau gua sih agak keras suaranya kan. Kalau gua sih yang <laughs> yang ini sih. Soalnya kayak nggak asing gitu familiar oh, familiar gitu loh, di mata juga apa ya, eye-catching gitu loh oke, okay. and you? ini menarik apa yang ini? kalau gue... yang ini deh kayaknya packagingnya beda sendiri kok kita ya? kamu secara packaging lebih suka kok kita, kalau kamu lebih suka yang indofood hmm. Oke, kenapa? Lebih menarik e-catching. E ini bagus sih, kayak ada batik-batiknya gitu, kayak Indonesia banget. Bangunku ini agak uh, kayak premium-premium. Ah, ya. Premium. Kayak coklat. Oke, gitu. Ya udah. Sekarang kalian cobain, tapi kalian harus tutup mata ya. Ini ya. tolong oh, uniknya, Ini, tolong dipegang ya. Kalian tutup mata kalian. Aku kesana dulu. Gantian, pegangin kamera. Ingat ya, yang mana yang kalian suka. Tadi kamu suka yang mana? In the Food, kalau kamu? Yang ini. Oke, pilih yang itu ya. Oke, tutup mata. Ntar aku acak. Jadi kalian nggak akan tahu yang mana. Mak kliatan ya? Jangan sampai kelihatan Sudah berat mama. Dah, udah gua ya. Ini kelihatan. Oke, bentar ya. Ini aku tutup. Abi apa? Kabar? <tuh> <tuh> enggak ada enggak, enggak ada problem. Jangan pegang-pegang. Tolong. Ini Hidu, gua nggak berlobang kali. <tuh> <Garga dan tegungan> bro, gede ya, ah, lama nih. jangan kelihatan awas kalau ngelihat. Papa liat. Oke. Okay. Papa nggak lihat udah. Ini udah udah aing tutup. Sudah ini. Buka. Sekarang kamu buka boleh. Sekarang boleh dicoba. Ya, satu, satu dulu ya gini ya gue ya. Gue lah. Kayak daging gitu ya, padahal ini daging vegan loh, tapi mirip rendang, udah enggak usah irit-irit makannya. Iya, yeah. diminum <tuk> dong, <tuk> enak sih, enak juga. Ada asin ada ya. sinyal, <tuk> ah, ah, yang, yang bumbuin ah, atau gimana enggak. nih, enggak? itu enggak ada bumbunya ya oh, ini ada itu enggak eh, aku tambahin bumbu apa-apa cuman aku tambahin bawang merah bawang putih sama cabai aja biar sedep aja gitu biar pedes-pedes okay. tapi aku tambahin apa-apa yang... ternyata itu eh, ternyata enak yang Oh, oh, <laughs> Rasanya gimana, ini, lebih, yang ini enak lebih ini. asin banget ini, hmm, ini. Ini, ini, oh, oh. ini, ini Oke okay ikut-ikut, Semoga ini yang paling enak. bisa gue yang ini ini paling enak ini hmm, ini bumbunya kurang ya gimana? pahit kah? manis lah atau apa kah? Atau kurang, nah, kurang ini ya di tiga ini, yang ini asin yang ini mantep banget ini sih. mantep banget yang ini tuh kayak bentar, bumbunya doang ya sorry ya, nambah ya, tadi bumbunya sini kurang bilang aja enak ini tuh bumbunya kurang ngedok kurang ngedok hmm, serius, kurang ngedok Ya. tapi kalau dari segi gua ya segi gua ini yang lebih rasanya itu lebih balance gitu. nah. gue lebih sih? ini agak asin, ini nah, asin bisa. banget gak nah, bisa, pokoknya enak yang ini enak yang ini yaudah, 100. jangan <laughs> berteman coba Pring. dicoba lagi yang mana Nia, dua kali nih ya jangan lupa disisain <laughs> belakang kameranya juga mau <laughs> Enggak, enggak. Enak, ini om. Iya. Enak ini kan sekarang skor, coba skornya. Kalau ini oke, 123 satu, dua, tiga. Enggak, range-nya dari satu sampai lima ini Mata berapa? Iya, itu berapa? Satu sampai sepuluh lah. Hmm. Ini... Enam ya? Ini, ini? pedes, ya, Wak 8 oke okay. 7 Ferdianti kalau ya ini range 1 sampai 10 ini asin ini 6 lah kalau ini 8,5 8,5 <laughs> ini ya 6,5 karena yang ini gue gak ada rasanya ini masih mending asin ini, nah, ini 6. 6. 6. 6. sama deh sama 6 berarti yang Pemenangnya adalah yang ini, ini. tengah ya. Pas <tuk> ini gue. Sekarang sih bumbu dari produk gue sih. Produk yang nah, gue. Oke. Okay. Penasaran kalian sih. Yeah. Ya. Ya sekarang kalian boleh buka satu persatu dari yang mana mau yang terdebat yeah. atau oh. terkenal atau enak. <tuk> Oke. Okay. Tertarik Itu tadi nilainya berapa? 6. Jadi ini adalah pilihan dari si Ahmad. si o Om Ahmad. Jadi si Asin ini coba. adalah ini si penyebabnya. Tapi enak enggak sih sebenarnya? Kalau menurut Asin. kalian? Ya. Kamu, kamu Asin, lah. membuat aku kecewa. Asin, coba kalau dikasih gula kali enak kali ya? yang Adek. Yang enak ini. nomor 2. Ini Buka dah si bambu oh, jadi terlihat jelas guys terbukti terlihat. sekarang pilihan gua tuh emang selalu bener gitu kan indovu oh, woi tagline orang itu <laughs> tadaaa yang pemenangnya adalah indovu pilihan itu memang nomor 1 guys pemenang coba nomor dilihat nomor. lagi packagingnya nih semuanya jadi ini guys, jadi dari ketiga ini yang paling enak adalah yang ini guys ini recommended ya. banget guys secara packaging tadi kamu milih yang kokita hmm, Om Fadi pilih yang kokita tapi rasanya ternyata asin kamu milih yang tengah juga kan? iya enggak yang udah berarti, ya? berarti. pemenangnya, pemenangnya adalah, adalah Indokul oke okay, jadi uh, penutupnya apa penutupnya adalah makan-makan jadi guys kalian kalau mau bikin bumbu rendang saran dari kita adalah pakai yang indofood karena ini emang rasanya sangat pas balance asinnya enggak bumbunya medok sangat jelas medok apa sih medok <laughs> Medok tuh kental apa ya banyak gitu loh bumbunya oh enggak jadi... lo gitu <laughs> ya, tolong itu jangan dihabisin ya gue yeah. belum makan ya coba gue coba yang oke okay, guys silahkan okay. yang ini nih gue gak habis pikir bisa-bisanya rasanya kayak gini kurang Yahud kurang endolita bumbuy hmm. pokoknya ntar gue mau pakai nasi yang kalau kalian ingin mengurangi daging bisa pakai daging vegan, daging vegan rasanya bersih banget, banget kayak daging, apalagi kalau direndangin Resturnya kayak gini itu mirip banget teksturnya tadaaa I'm back oke, okay, setelah kita review tadi <laughs> yang, yang juara adalah Indofood Rendang emang ini paling enak sih, paling just menurut aku. kamu bukan berarti kamu gak enak ya, cuma kamu tuh enak tapi kurang nampol aja gitu nah, nampol. ini butuh ditambahin kayak penyedap rasa tapi menurutku itu lebih balance sih, gak tau asin iya yes, sih eh, ini asin mungkin juga karena uh, mungkin karena takarannya kali ya? tapi enggak sih tapi takarannya semuanya sama aku bikin sama takaran bumbunya semuanya sama uh, jadi Eh, hey, uh, dengan <laughs> <laughs> <laughs> jadi takaran bumbunya semuanya sama uh, sesuai dengan penyajiannya gitu jadi kalau misalnya emang yang lebih asin nggak tahu hmm. ya mungkin emang begitu dia hmm. ya mungkin yang kasinan bisa dikasih gula hmm. atau yang kurang bisa dikasih bumbu tambahan gitu balik lagi nih rasa selera kalian ya kalau iya. kalau aku emang nah, juga okay. paling suka sih ya ini, ini poin paling mantap ini kalau kita kalau gak salah lebih mahal Ais. ya paling mahal hmm. di bagianya mahal pasti aslinya oh tapi enggak eh, enak um. eh bukan gak enak maaf kurang, kurang juga kalau aku kurang ya. Oke, gitu. oke terima kasih guys udah makan-makan ya. Nanti kita pakai nasi ya biar kenyang. Iya. Yeah. Orang yeah. Indonesia kalau nggak makan nasi enggak enggak mm. afdol. maksudnya Iya, yeah. yeah, ih. Ini walaupun yang kurang tetap harus yeah. dihabiskan ya. ntar aku makan yang ini, oke? Okay? Yeah, iya, aku juga yang ini aja. Gua gua inilah sabu jagat yang itu Oke, terima kasih udah nonton channel ini. Ini opini kita aja gitu kalau ya sebagai bahan kalian kalau mau masak-masak gitu ya pakai bumbu cepat saji karena ini bener-bener cepat sajinya nah, <laughs> nggak perlu ngeluk lagi nggak masukin masing-masing selesai udah selesai gitu gua nggak tahu sih guys, yang penting gua tak makan ya iya <coughs> <coughs> ya, ya lo ya begitu oke okay. terima kasih jangan lupa untuk like dan subscribe kalau misalnya video ini juga berfaedah untuk kalian boleh di-share sebanyak-banyak mungkin ke saudara, keluarga, teman, tetangga, gebetan, cem-ceman atau selingkuhan silahkan terima kasih sudah support channel ini semoga kalian suka oke okay. see you on the next video bye bye bye, bye. <laughs>